...ada lebih kurang 50 pelajar yang dia latih sendiri dari seluruh dunia secara rasmi. Dalam 50 itu, 10 student Dr. Zakaria Naik adalah daripada Malaysia. Maksudnya wow. 20%. Maksudnya yang 40 itu lebih datang daripada berpuluh-puluh lagi negara lain. Okey. Sebab tuan-tuan dan -tuan, perempuan, dia nampak potensi pada orang Malaysia, Muslim di Malaysia. Sebab hmm. itu ada orang pernah tanya. Kan banyak negara nak terima dia. Kenapa tak nak pergi negara lain? Soalan tu salah. Soalan tu ialah kalau dah banyak negara terima dia, kenapa dia tetap nak pilih Malaysia? The fact is sebab dia sayang dan cintakan orang muslim di Malaysia. Wah.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 Nah langsung saja saya sudah penasaran bagaimana istilahnya pendapat daripada Bro Firdaus Wong ini Ataupun bisa dikatakan ya alasan mungkin alasan kenapa dokter Zakirna itu pilih Malaysia Kok nggak Indonesia kok nggak Brunei Iya ya kok kok nggak Brunei gitu kan Kan Brunei itu wah bagus gitu Nah langsung saja guys kita play videonya let's go oh. saya kata zakir Bay, before this program okay to be honest i'm not your fan saya bukan peminat kamu okay kamu. tetapi saya kata after seeing and experience with you for the past 6 week looking at what you have done for islam how much you have sacrificed yourself saya cakap dengan dia Zakir now you have one more fence in me. You have one more fence in me. Officially, I'm your fence now. Of your, I'm your fence because of what you have done for Islam. Sebab setahu saya, tuan-tuan, puan-puan, yang saya kenal. Saya tak kenal siapa yang sanggup berkorban sebegitu seperti dia. Betul. Kalau orang kata dia ni gila duit, mata duit dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, tahu tak? Apabila dia menerima anugerah King Faisal, daripada Raja Salman dulu yang datang sekali dengan 250000 USD. Bagi kita hampir 1 juta tu. Dia buat apa tahu? Dia derma balik kepada Peace TV. Dia tak guna 1 sen pun. Allah. Saya wallahi, saya berada di dalam bilik ketika ceramah di Kelantan. Selepas habis ceramah tu, pihak kerajaan nak bagi dia duit, dia tolak. Dia tolak tolak tolak tak mau, tak mau, tak mau, tak mau. Last-last, kerajaan kata, no, take it. take it, Dia sebab dia memang tak nak duit. Dia sebab dia ceramah bukan pasal duit. Dia dah kaya dah. Dia dah kaya dah. Lalu dia ambil, dia terpaksa ambil sebab protokol kan, dah diambil. So dia, dia bukan nak duit. Tuan-tuan perempuan, kalau dia nak duit, tuan-tuan perempuan, -tuan, buat apa nak? Tuan-tuan perempuan, -tuan -tuan, kalau nak kaya, buat apalah nak berceramah, nak bercakap sehingga dapat unggutan bunuh, nak buat macam ni, nak buat acun, tak ada. Dan tuan-tuan perempuan, -tuan -tuan, musim binat-musim mat, lepas saya habis cakap, Lepas tu diumumkan tiga peserta terbaik. Saya, Brother Kamaruddin dan juga anak dia Farid Naik. Maksudnya dari Malaysia ada dua peserta terbaik, Dr. Zakaria Naik. Pada 1999, Brother Syakirid juga merupakan peserta terbaik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, secara rasminya, Dr. Zakaria Naik ada lebih kurang 50 pelajar yang dia latih sendiri dari seluruh dunia. Secara rasmi. Sebab wow. tu ramai orang claim. Kata I'm the student of Dr. Zakir Naik. Tapi dia pernah tak dilatih. Kalau setakat tengok video Dr. Zakir Naik, tak kira. Eh? Tak kira. Kalau macam tu banyaklah guru kita. Betul juga. Betul. Tapi direct, dia kata 50. Dan tahu tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan, tahu tak? Dalam 50 itu, 10 student Dr. Zakir Naik adalah daripada Malaysia. Maksudnya wow. 20%. Maksudnya yang 40 itu lebih datang daripada berpuluh-puluh lagi negara lain. Okey. Sebab tuan-tuan, tuan-tuan,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 Yalah. Jadi tuan-tuan perempuan muslimen dan muslimat Selepas itu tuan-tuan perempuan Dan tuan-tuan perempuan kena tahu Beberapa waktu itu dia tak ada apa lagi Tak kena apa lagi tahu Adalah ura-ura tu akan kena Tak ada apa lagi Tetapi tuan-tuan perempuan Lepas tu pelbagai tuduhan dikenakan kepada Doktor Zakir Naik Kononnya Dialah yang menginspirasi pengganas di Dakar Itu adalah satu Pemikiran yang paling dangkal Saya berani kata Paling dangkal Termasuk media-media yang ikut cetak saja Memang copy paste saja Bayangkan, saya nak, ini hanya orang yang berakal saja boleh dihadam. Orang yang bodoh dia tak boleh hadam. Okey. Dia dah berdakwah di negara India, lebih 25 tahun, bawah lapan Perdana Menteri India yang berbeza, tak ada masalah tau. Fikir balik. Konten ceramah dia adalah sama. Sebab diulang balik benda yang sama. 25 tahun, di negara India, di bawah 8 Perdana Menteri yang berbeza. No problem. Tiba-tiba bila parti pimpinan Narendra Modi, PJB menang, tiba-tiba ada problem. diambil balik pula, ceramah dia yang dulu untuk mengatakan dia penganas. Sehingga kan, kejadian yang sungguh memalukan buat kerajaan India bila mereka filkan di mahkamah charge sheet. Ketas tuduhan terhadap Dr. Zakir Naik. Ketua hakim mereka di situ, Manmohan Singh. Ini ada dalam media. Man Mohan Singh dia strike out permohonan daripada Kerajaan India. Kejadian yang sungguh memalukan. Tahu kenapa? Sebab Man Mohan Singh tanya kepada Kerajaan India sendiri. Dia kata, Have any one of you watch his video? Dia ni Man Mohan Singh ni bukan Muslim. Dia adalah bukan Muslim. Dia kata, Have any one of you watch his video? Sebab dia kata, All your charges against him is false. I have watched all his video and none of the two things that you have mentioned about him. ...was there in his video. Shh. Sebab itu, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, tak semua orang kafir ni... Betul. ...jahat. Ada yang betul. Dia tetap ada prinsip. Betul, betul. Dia tetap ada prinsip. Man Mohan Singh sendiri, kerajaan India... ...tiga kali, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, hantar notis... ...kepada Interpol, International Police... ...untuk mengekstradisi Dr. Zakir Naik. Untuk buat keluarkan red corner notis... ...ke atas Dr. Zakir Naik. Tiga kali... Interpol reject permohonan India Dan kali ketiga baru-baru ini Interpol kata Sekarang dia minta dan diperintahkan semua cawangan Interpol di seluruh dunia Untuk padamkan sebarang rekod tentang Dr. Zakir Naik Kerana tak ada bukti dia buat semua itu Interpol kata <tuh>. Mahkamah dia sendiri kata ada Mahkamah dia sendiri kata dia tak ada masalah Intel pun kata dia tak ada masalah. Kenapa kerajaan India beriaya nak nak ambil dia? Saya tak masuk campur urusan diplomatik negara orang lain. Saya tak masuk. Itu urusan mereka. Tapi tuan-tuan perempuan, sebab Dr. Zakir Naik, dia adalah orang yang berdakwah dan di negara India, dia adalah negara demokrasi, negara sekular yang membenarkan setiap agama disebarkan dan sebagainya. Yang lebih memalukan ialah Bila mana tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke YouTube, tak akan jumpa lagi debate dia antara Dr. Zakir Naik, dialog antara Dr. Zakir Naik dengan juga Pendeta. Sri Sri Ravi Shankar. Oh. Sri Sri Ravi Shankar adalah seorang guru yang terkenal, antara yang terkenal di India dan seluruh dunia. Spiritual guru, Hindu. Okey. Dulu Masa pernah nonton. Masa itu topiknya apa? adalah similarity between Islam and Hinduism. Ah, I see. Dan dalam dialog itu, Dr. Zakir Naik memecahkan tempelang dia yang dia tulis satu buku, kononnya, Ka'bah itu adalah kuih siwa. Banyak penipuan dia. Yoni lah dan sebagainya. Banyak penipuan Sri Sri Rawish Angka. Saya tak takut memang ada live. Saya tak takut mereka ambil ni untuk keluar. Sebab jangan risau. Walaupun dah padam kat YouTube, saya ada rekod dia. Dalam HD ah. lagi. Setiap student kami ada simpanan setiap ceramah Dr. Zakir Naik dalam HD. Kalau berani ambil ini, pergi buat isu. Then kita akan londekan mereka satu persatu. Dan bila Dr. Zakir naik kata in your book in muka surat berapa muka surat berapa kamu kata Islam macam ni and actually you are wrong bla bla bla. Tahu tak apa Sir Sri Rawish yang ke buat? Si Sri Rawish yang cakap, you know my intention is very good when I write the book is to bring the Hindu and the Muslim to come together. ...is in rush... ...so there might be... ...some fact which is wrong... ...don't think... ...what the fact is wrong... ...but take those... ...the spirit... ...that I want to bring the Hindu... ...and the Muslim together... <laughs> ...dia mengaku dia menipu... ...tapi seri-seri rawit ...dibenarkan masuk ke Malaysia... ...walaupun dia menipu pasal Islam... ...saya tak kisah... ...kalau ada orang... ...kawan-kawan kita... ...ada ahli politik yang nak ambil... ...kesempatan daripada ceramah saya... I don't care and I don't mind sebab saya ada bukti rakaman dia cakap begitu. Hmm. Mungkin mereka sendiri pun tak pernah tengok. Sri Sri Ravi Shankar yang menghina Islam dibenarkan masuk ke Malaysia buat program. Tahu tak selepas itu malunya Sri Sri Ravi Shankar bila dia dipecahkan tempelang dia di hadapan ratusan ribu penonton di India, dia salkan satu benda di kepada YouTube juga kepada mahkamah untuk halang mana-mana pihak upload video itu kerana itu menjatuhkan maruah dia bukan kerana apa yang doktor zakir naik cakap salah sebab menjatuhkan maruah dia dia didapati menipu depan-depan doktor -depan zakir Nenek, dia puji doktor zakir Nenek, he is a learned scholar tapi si penipu si sisi rawi syangka ni dia pergi luar negara dia boleh cakap pula doktor zakir Nenek ni bodoh nampak oh tak oh my god dalam dua muka ya betul depan lah depan ramai orang berlakon cakap baik oh, belakang ya, betul, cakap betul. lain Demi Tuan -tuan, Tuan -tuan, dia tahu-tahu buat maksudnya gitu Orang takut macam apa yang mufti Pulau Pinang sebut. Orang hari ini nak stopkan dia bukan kerana apa. Sebab apa yang dia cakap itu dia adalah, dia walaupun tak tambahkan diri dia pakar. Tapi ramai orang menganggap dia pakar. Sebab ketajaman hujah dia tak mampu dipatahkan. Bila tak mampu dipatahkan hujah-hujah, maka apa yang dibuat, maka stop dia daripada bercakap. Sebab terlalu berbahaya. Itu aja. Okay guys. Sudah selesai videonya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan itu ada tadi ya Daripada penjelasan bro Firdaus Wong ya Oh my god ternyata itu alasannya Karena dokter Zakir Knight itu sayang kepada Islam yang ada di Malaysia guys ya Sangat-sangat bikin bangga aja gitu ya Selagi setelahnya dokter Zakir Knight itu mengatakan seperti itu karena beliau itu sayang kepada Malaysia, sayang kepada Islam yang ada di Malaysia seperti itu dan mungkin beliau juga merasakan kenyamanan juga hidup di sana ya guys ya Allah tak tahu nak cakap apa guys ya sebab Bro Firdaus Wong ini dekat dengan Dokter Zakir Naik ya sempat istilahnya satu bilik dan lain sebagainya bahkan Dokter Zakir Naik ini tidak menerima upah ya, ya. Tidak menerima istilahnya uang Bukan tidak menerima sih Istilahnya tidak mengutamakan Daripada duniawinya Seperti itu guys ya kalau kita lihat, masya Allah, semoga Allah melindungi Ustadz Firdaus Wong sekeluarga, dikaruniakan kesehatan dan sehat sepanjang usia, Amin. Subhanallah berdakwah bukan untuk dana pendapatan, betul lah, ikan. Ya Tetapi untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Taala, masya Allah, tabarakallah, long life Ustadz Firdaus, love from Indonesia, wow, keren ini dari Indonesia juga, guys ya. Insyaallah, Indonesia bisa punya pemimpin juga, seperti Malaysia, membela dan memenangkan agama Allah. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Sumatera, Indonesia mendukung Malaysia pada Dr. Zakir. Naik banyak istilahnya orang-orang Indonesia yang support ya dan tidak ada komen rasisme ataupun komen yang menyudutkan di sini karena memang yang disampaikan itu adalah fakta ya guys ya. Ada bukti-buktinya kata Sa Firdaus Wong ini ya. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai dan ternyata itulah tadi ya. Saya sebenarnya bertanya-tanya kenapa Dokter Zakir Naik itu memilih Malaysia gitu kan Sebenarnya Ustadz Zakir Naik sudah pernah membahasnya dulu gitu kan Tapi kalau kita melihat pandangan daripada Ustadz Wong ini bahwasanya beliau itu mempunyai 50 murid ya kan 50 murid saja guys yang dilatih langsung oleh beliau seperti itu ya kan Kita minum dulu Bismillah Jadi 50 muridnya itu berasal dari Malaysia itu adalah 10 orang Saking sayangnya Dr Zakir naik kepada Malaysia Sampai 10 orang yang dididik langsung gitu Dan selebihnya 40 orang itu dari banyak negara di dunia Seperti itu mungkin juga ada orang Indonesia nya seperti itu ya guys ya Wow keren banget sih asli nggak, nggak nyangka aja istilahnya bisa tahu ya bagaimana istilahnya Dr Zakir naik itu Ya kan, Tahunya adalah mempunyai santri ataupun murid itu 50 yang khusus. Seperti itu dididik langsung oleh beliau, termasuk banyak mungkin istilahnya sekarang itu di YouTube. YouTube ya, guys, banyak yang seperti pemikiran Dokter Zakir Naik ketika mereka itu kayak berdebat dengan orang-orang di Amerika itu yang bule-bule itu, nah, itu orang-orang India juga mungkin itu juga murid daripada dokter Zakir naik, cara bicaranya hampir sama, cara penyampaiannya, terus cara istilahnya apa yang disampaikan ilmunya, hafalannya. Itu mungkin bisa dikatakan mirip lah dengan dokter Zakir Naik, Mungkin itu juga salah satu muridnya yang beliau tugaskan untuk berdakwah di Amerika. Seperti itu guys ya di tempat bule-bule sana guys ya. Dan akhirnya banyak juga yang masuk Islam Banyak juga istilahnya hujatan mereka kepada Islam itu terbantahkan Seperti itu Oke itu saja video kali ini Terima kasih kepada Ustadz Firdauswong Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudi menonton sampai selesai Sehingga mendapatkan keberkahan dan juga kenikmatan ya, Kenikmatan belajar, kenikmatan mengaji Kenikmatan untuk mencari ilmu pengetahuan Seperti itu guys ya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> i in my veins I've been driving this train years in this lane there's no stopping in this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange